udah tak percaya kini engkau telah pergi Banyak sudah kisah kita lewati Ku jadikan satu memori yang nyata Tentai tak terarah langkamu pada diriku Kakak I'm the